apa eh, Ya, lanjut. Lanjut depan. Tunggu, 10 detik. 10 10 detik. 10 jangan ini jangan tertawa dulu. Dipahami dulu. Yang jangan tertawa dulu. Ini menentukan banyakannya, ah, ya. Serius dulu. dan ganatnya gal Ya selanjutnya kalau tertawa Ya selanjutnya kanan joknya bareng ya hadusnya <laughs> Mulut diam mulut <laughs> scara <laughs> <laughs>